Itu perhatian yang saya rasakan sampai sekarang pun masih berbekas. Dan masih akan saya tetap uh, kenang sampai kapan juga. Allah. Kita memang ingin rencana Allah. Kita ke Malaysia itu bukan sekedar liburan guys. Bukan sekedar apa. Tapi ke sana adalah menjalin silaturahmi dengan orang-orang baik.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 Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay guys, di sini ada sebuah kesan lagi daripada teman-teman sekalian dan ini dari sahabat kita ya yaitu orang Indonesia mendapatkan keluarga baru di Malaysia. Wow, keren banget sih istilahnya. Ini orang Indonesia mungkin baru kesana tapi sudah mendapatkan keluarga baru di sana guys. So memang the best lah. Dan ini daripada channel Fikri guys. So jom kita tengok videonya. Let's go. Alright, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys Ya meskipun punya dia lebih banyak subscribe-nya gitu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga, like. semoga selalu baik, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Dan semoga selalu dijauhi Jadi segala mana bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur Atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini Alhamdulillah, okay, guys. Kali ini kita akan kembali lagi tentang pengalaman saya di Malaysia. Ya, ini adalah pengalaman tentang bagaimana saya bisa menemukan keluarga baru di Malaysia. Oke, okay. sebenarnya banyak hal sebenarnya yang saya dapatkan ya dari Malaysia, dari uh, perjalanan saya di Malaysia, walaupun sebenarnya. Saya ke Malaysia itu tanpa perencanaan Tanpa persiapan yang matang gitu. Semua seperti mengalir Begitu saja gitu guys Tapi apa yang saya dapatkan Melebihi ekspektasi yang saya uh, pernah pikirkan okay. Bahkan tidak pernah terbetik Sebenarnya di dalam benak saya sekalipun gitu. Oke okay. Sebenarnya kalau kalian berlibur ke sebuah negeri Yang uh, kalian sendiri ini seperti saya Saya belum pernah uh, keluar Dari negeri yang saya cintai ini Dari Indonesia ini saya tidak mampu jauh dari apa yang sudah saya cintai dan saya miliki Ajik. di sini untuk pergi ke negeri orang seperti di Malaysia. Okay. Itu sebenarnya saya agak sedikit ketakutan karena mungkin ini pertama kali gitu guys. Ketakutan bukan karena saya takut di sana orangnya seperti apa, tidak. Saya memiliki keyakinan dan tekad di dalam hati saya bahwa memang di sana itu orangnya baik-baik, di sana orangnya ramah-ramah. Saya memiliki keyakinan itu makanya saya tidak ragu untuk pergi ke negeri orang seperti di Malaysia ini gitu guys. Oke. Okay. Pada umumnya setiap orang atau setiap pelancong uh, pasti menginginkan, uh, pasti mengharapkan dari liburannya adalah sesuatu yang baik. Seperti misalkan uh, cuaca yang bagus, Betul. Uh, terus hotel murah, makanan yang enak, pemandangan ya, yang pasti. indah, seperti itulah guys. Ya, wajar itu mungkin uh, diharapkan oleh setiap para orang-orang yang berlibur. Tapi apa yang saya dapatkan itu lebih dari sekedar itu guys. Entahlah guys, saya datang ke sana, tidak ada orang yang saya kenal, tidak ada sanak saudara dan memang benar apa yang orang kata jika kita datang dengan niat baik, maka kebaikanlah yang kita dapatkan itu. Betul, sebaliknya ketika kita datang niat jahat Walaupun kita datang dengan niat jahat, belum tentu kejahatan yang kita dapatkan gitu Cuma yeah. memang perspektifnya akan berbeda ketika kebaikan orang lain kita dapatkan Kita tidak bisa merasakannya gitu guys Atau cenderung cenderung uh, tutup mata Atau bersikap sinis terhadap uh, kebaikan itu Karena kita sudah niat jelek dari awalnya gitu, betul, niat jahat betul, dari awalnya ya. gitu Nah kalian bisa bayangkan, aku datang ke Malaysia dengan tanpa saudara, tanpa teman, tanpa keluarga di Malaysia itu Tapi ketika aku pulang dari Malaysia Aku sudah memiliki uh, teman, memiliki saudara, memiliki abang, bahkan memiliki ayah dan ibu dari Malaysia. Itu lebih dari cukup. guys. Lebih dari oleh-oleh atau uh, buah tangan yang saya bawa dari sana. Mungkin kita berencana ya, kita berencana ke sana itu liburan. Tapi ternyata Allah memiliki rencana lain gitu. Allah memiliki rencana lain bahwa kita ke sana itu untuk bersilaturahmi, menjalin silaturahmi, menjalin uh, tali kekeluargaan dengan keluarga di sana gitu guys. Ternyata itu rencana Allah yang sebenarnya. Jadi rencana kita hanya sekedar liburan, itu eh, rencana kecil aja gitu guys. Ternyata gambar besarnya, picture big picture-nya adalah sebuah keluarga. Kita di sana mendapatkan sebuah keluarga baru gitu. Guys. Ini yang saya sadari ketika saya pulang dari Malaysia. Dan tentu terima kasih kepada Bro Akil yang uh, dari awal kita datang ya, saya... the best memang Abang Akil ini daripada awal saya kenal sampai sekarang pun beliau ini memang the best orangnya. Dan masya Allah baik banget lah istilahnya untuk kitalah pelayanan untuk tetamu juga kan. Uh, Fikir dan Anton di sana, beliau layan dengan baik sampai dianggap sebagai keluarga sendiri, the best banget. Saya dan Anton datang, Bro Akil sudah susah payah untuk menjemput kami. Berbaik. Jadi ada dua orang waktu itu yang ingin menjemput kami, uh, Bro Akil dan Bro Jender. Bro Zenzel ini dia mungkin. Pada saat itu kan kita yeah. datang pagi Agak-agak malam Agak ke malam okay. Bro Jindul agak lebih larut Baru dia bisa jemput kita gitu Akhirnya Kita waktu itu agak awal Malamnya jadi Yang bisa jemput adalah Bro Aki, ya. Ini mungkin All juga right. sudah ketentuan dari Allah Ya kita bertemu betul, dengan Bro Akil. Ya. Masya Allah lah Semoga Bro Akil ini Dipanjangkan umurnya Diberahkan rezekinya Terima kasih Amin bro Aki. amin amin, amin ya Kalau nggak ada Bro Akil Saya gak tau dah saya pengin di rumah beliau berapa hari berapa malam cukup menghemat cukup jimat juga untuk bisa yeah, betul -betul. Uh, kita lanjutkan atau memperpanjang uh, perjalanan kita di Malaysia dan dan yang lebih penting adalah beliau yang sudah uh, mengajak kita ke kampung halamannya di Jasin waktu itu hari raya ya hari raya Idul Adha dan nah ini bagusnya entahlah guys kita itu di sana nggak nggak tahu ya nggak ada rencana kita nggak tahu di sana anak, apa gitu. ah, okay, nggak gitu. ada kepikiran di sana momennya seperti apa padahal Memang beberapa dalam jangka waktu kita menginap itu ternyata ada satu hari raya di situ. Itu yang menjadi memang spesial banget buat kita semua. Betul, kita datang sih. akhirnya diajak oleh Bro Akil ke kampungnya di Jasin. Kita di sana bertemu dengan keluarga besarnya Bro Akil bertemu kita di jauh guys kita makan segala makanan enak di situ Allah kita makan di tempat apa di ya, meja makan yang sama dengan beliau semua dengan mereka semua kita berbincang di sana tentang berbagai hal dan keakraban ke keintiman itu terjadi di situ guys kehangatan itu sangat saya rasakan sekali di situ guys ya seperti layaknya keluarga sendiri gitu layaknya anak sendiri ya ada ada di sana ada ayah ada ibu gitu mereka tuh menerima kami seperti anaknya sendiri guys jadi kami oh merasakan Allah. seperti seolah-olah memang kami jauh dari keluarga kami gitu. Tapi ketika kita berada di tengah-tengah mereka itu e, rasa rindu kita terhadap keluarga yang jauh itu agak sedikit terobati gitu guys. Karena apa kita oh. karena mungkin memang juga ya mungkin memang selama beberapa hari itu kita tidak bertemu dengan sosok yeah, ayah yeah. dan ibu. Kita hanya bertemu sosok, sosok seperti teman, terus abang seperti itu aja. Tapi ketika kita waktu itu masuk ke kampung Jasin bertemu dengan keluarga Makil. Disitulah benar-benar kita menemukan ayah dan ibu Sehingga mungkin timbul rasa itu Kita sebagai anak dan Mereka pun menganggap kita sebagai anak sendiri guys saya rasakan betul ketika kita uh, pamit ibu tuh seperti ingin menunjukkan air mata dia menahan air matanya gitu guys kan, saya lihat dan ayah juga seperti berat melepaskan kami gitu kan ketika kami itu ketika kami pulang uh, pergi Allah. dari Malaka bukan pergi dari Indonesia dari Malaysia ketika pergi dari Mal Malaysia kita hanya bisa calling callingan kita video call keluarga besar semua ada abang abangnya abang Aki semua keluarga besar akhirnya pamitan kita dan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 yang oh sudah like. menemani kami yang uh, sempat-sempatnya gitu kan di sela-sela kesibukan dia Menghantar kami ke sana dan kemari. Pernah ada satu kenangan ya kita di hari Sabtu ketika mau berangkat ke Melaka itu kita dan Anton sempat terbengkalai lah istilahnya seperti itu di masjid di, misji, di suatu masjid Karena mungkin pada saat itu Belum reservasi kamar lagi Belum reservasi okay. hotel Belum Sehari sebelumnya Acara sampai dini hari Jadi kita tidak tidur kita ter, Akhirnya paginya Kita terbangkalai di satu masjid Kita nunggu berakhir Dan Alhamdulillah Ada berakhir yang jemput kami Sampai akhirnya kita Pada saat itu Hari Sabtu itu Kita tidak buat konten live sama sekali Tidak buat Kita panjang perjalanan eh, Saya tidur di mobil <laughs> Uh, Anton juga, istirahat Sampai-sampai oh kalian ini, para netizen ini guys Di kolom komentar itu saya banyak Vi, kamu baik-baik saja ke Tak ada live hari ini, kenapa? Jadi semua orang khawatir gitu guys Kita biasanya wow. setiap hari itu live dari pagi betul, Siang, betul. malam, sore, malam Kita live mulu gitu kan, tapi pada saat itu Pagi, siang, sore itu enggak ada live, akhirnya saya waktu itu sore uh, Saya buat uh, Seperti short video gitu Di okay. apa di Instagram, lalu guys kita udah ada di RNR Pedas Linggi ya itu akhirnya sedikit mengobati rasa rindu atau kekhawatiran mereka tuh sedikit uh, terobati lah. Hey guys kita udah sampai Melaka ya? Belum, ya. <laughs> belum guys bentar lagi kita sampai Melaka. Ini kita ada di RNR Pedas Pedas Linggi guys. Okay. Ya bentar lagi kita akan uh, menjejakkan kaki ke Melaka. Sekarang pukul 17.48 jam. Oke. Okay. Dan juga terima kasih kepada Ibu yang sudah menganggap kami sebagai anak sendiri. Mencurahkan kasih sayangnya kepada kami. Wow. Memberikan semua makanan yang enak-enak kepada kami. Gitu kan. Uh, semua makanan. kuat uh, Ada... Buah binjai terasa ada uh, asam pedas Melaka, semua makanan raya itu disajikan kepada kami semua. Mungkin kalau wow, perut saya makan besar saya makan semuanya gitu guys. Tapi pada situ saya udah kenyang banget dan juga ada cincalok yang walaupun saya tidak suka. <laughs> tapi terima kasih banyak sudah memperkenalkan semua makanan yang ibu sukai segala macam hal ibu uh, berikan kepada kami seolah-olah memang kami ini seperti anak sendiri gitu guys. Apa yang terbaik bagi ibu dan ayah itu ingin diberikan kepada kami gitu guys di situ seperti Allah. itu terima kasih juga kepada ayah yang uh, sudah repot-repot gitu maksudnya sudah menyusahkan diri sendiri ya dengan sudah meminta izin seperti itu kepada masyarakat di sana untuk untuk kita bisa bergabung bersama masyarakat di sana seperti untuk kita kan, rencananya guys, tadinya mau melihat uh, pembuatan dodol yeah. kan, sore harinya. Tapi ya, akhirnya kita datang maghrib, jadi pembuatan okay. dodol itu gagal. Jadi mungkin agak sedikit mem membuat kecewa ayah dan juga masyarakat di sana. ke Waktu itu kita mau meliput sebenarnya. Tapi kita datang terlalu malam. Hmm. Dan orang yang kacau dodol, aku semua itu semua menunggu. Nah, <tuh>, ya. Allah. video, narration lah, video. Tapi dia tunggu, buat buat again. lalu ayah juga meminta izin untuk Allah. ke rumahnya, ke rumah tradisional itu ayah langsung meminta izin kepada tetangga di situ, meminta izin untuk kita ikut penyembelihan lembu juga. Bahkan ayah itu ketika kita selesai uh, acara di sana, ayah sendiri yang meminta maaf, guys, kepada warga atau kepada penghulu di sana, meminta maaf jikalau saya nanti Dan Anton Ada salah gitu guys Itu ayah oh sampai segitu God. ya Ya udah ya, sudah menganggap Anak sendiri lah guys Jadi istilahnya Maafkan oh, saya. Dalam Jadi, Nanti sih. jika Kalau misalkan ada kesalahan seperti apa Yang tidak berkenan gitu kan Nah itu ayah sampai segitunya guys Sebenarnya tidak hanya Keluarga berakil ya Kita pernah pergi juga ke saudaranya berakhir di situ kita diterima juga guys dengan sangat hangat sekali kita berbincang berbagai hal sangat seru sekali sangat seru Masya sekali itu kalau Allah. mungkin kita nggak uh, kenal waktu itu mungkin kita ngobrol akan sampai uh, sore sampai malam gitu guys kita ngobrol saking serunya itu, Masya Allah memang uh, di Melaka ini Sangat berkesan bagi saya guys, sangat berkesan sekali wow. Sekali lagi terima kasih bagi kalian semua orang-orang baik Yang sudah ada di sekitar kami, yang sudah ada di sekitar kita Memberikan yang terbaik Memastikan yang diterima oleh kita itu yang baik-baik gitu guys Itu memang sangat kami hargai Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang telah kalian berikan Akan kembali kepada kalian lebih banyak lagi Dan lebih baik lagi gitu guys Oke okay, jadi uh, seperti yang saya bilang tadi uh, Gambar yang tadinya blur tentang apa perjalanan saya ini ke Malaysia akhirnya menjadi terang benderang bahwa semua ini adalah bahwa gambar yang saya dapatkan di sini ketika saya uh, pulang dari Malaysia adalah potret keluarga besar di Malaysia gitu guys jadi memang wow. saya ke Malaysia itu intinya adalah untuk menjalin silaturahmi dengan orang-orang di sana jadi ketika saya mungkin nanti datang ke Malaysia saya ada orang, saya sudah ada keluarga, ada rumah, gitu. jadi tujuan arti? saya ada, ada keluarga. Kita beliau dengan mereka. Mereka ini jadi tujuannya akan berbeda lagi dengan yang pertama, karena saya sudah memiliki saudara, sudah memiliki abang, sudah memiliki teman, dan memiliki keluarga di sana, memiliki ayah dan ibu. Amazing. Gitu. Oke, okay, sekian mungkin untuk uh, sharing oh. pengalaman saya ketika di Malaysia. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kalian semua bahwa ketika kita memiliki niat baik, ketika kita berkeyakinan baik, maka apa yang kita akan terima insya Allah akan baik. Ya. Insya Insyaallah insya Allah. Walaupun mungkin tidak semua, tapi mudah-mudahan apa yang saya rasakan ini akan bisa kalian rasakan juga Betul. di lain hari ketika kalian datang ke Malaysia. Insyaallah. Amin. Salah. Amin. Amin. Amin. Amin. Oke okay, saya coba nampi di sini. Mohon maaf jika ada salah perkataan dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, guys. Wuh, dalam banget ya guys. Ya Allah kita nggak habis pikir gitu loh istilahnya apa yang sudah dialami oleh Fikri, apa pengalaman Fikri yang sangat-sangat berharga dengan orang Malaysia dan bahkan di sana ketika Fikri akan berangkat lagi sudah ada niat untuk bersilaturahim. Jadi di sana itu kita bisa istilahnya untuk Allahu Akbar. Bertemu dengan ayah ibu kita, abang kita macam itu guys. Dan So itu sangat-sangat dalam sekali apa yang disampaikan Fikri tadi berkenaan dengan ya mereka sudah dianggap seperti anak sendiri. Kadang kita istilahnya memandang tidak baik kepada sesuatu padahal ketika kita sampai kepada sesuatu itu kita merasakan kebaikan. Akan tetapi benar kata Fikri tadi, kadang kalau kita istilahnya dasarnya baik maka kita akan dipertemukan dengan kebaikan Tapi kalau dasarnya buruk ya ketika kita bertemu kebaikan tetap aja istilahnya dalam hati kita akan banyak keburukan-keburukan Jadi bahkan tidak menerima dengan kebaikan itu sendiri So buat teman-teman semua dan terutama bagi saya sendiri Tetap istilahnya istiqomah dalam menerapkan istilahnya kebaikan-kebaikan dalam keseharian kita Sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dan juga kebaikan itu sendiri Terima kasih sudah tengok video ini guys Terima kasih Fikri yang sudah berbagi inspirasi bagi kita semua Jadi dengan video Fikri ini guys kita sudah tahu bahwasannya orang Malaysia menyambut kita Itu dengan sangat-sangat welcome sekali dan buktinya sangat-sangat banyak sekali ya Daripada TKI, TKI juga yang ke sana. Juga, mereka mengatakan bahwasannya mereka, masya Allah, disambut dengan baik di sana, seperti halnya yang sudah ada hadir di podcast podcast di saya. Seperti itu, dan itu merupakan bukti bahwasannya ketika mereka di sana, itu sangat-sangat dianggap sebagai keluarga sendiri, dianggap sebagai saudara sendiri. Seperti itu, so terbaik memang. Terima kasih sudah tengok video ini, guys. Mungkin itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.